Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ya Kita pastinya selalu mendapatkan kabar bahagia Kali ini lewat channel Youtube Lesnar Entertainment yang sudah menyuguhkan vlog terbaru persahabat ya Ini spesial untuk emak Leslar Dapur Bunda Lesti kembali hadir persahabat ya Dapur Bunda Lesti Kali ini Bunda Lesti masak seblak ayam, menu simple untuk keluarga di rumah Tuh, Masya Allah banget ya Support terus untuk karya tim Lesar Entertainment yuk sama-sama kita dukung Buat channel Youtube Lesar Entertainment Selanjutnya persahabat disimbang juga Kebahagiaan semakin lengkap ketika melihat postingan foto Lesti, Bilar, dan Abang El Ini momen kebahagiaan yang kita dapatkan Masya Allah cidukan di kota Bandung Tepatnya, persahabat, ya di Kampung Daun Cafe. Ini luar biasa. Kebahagiaan semakin pertama ketika melihat keluarga kecilnya selar. Masya Allah, mudah-mudahan rumah tangga langgeng. Rumah tangganya bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, persahabat, disimak juga. Ini kebahagiaan semakin membuat kita bahagia melihat Bunda Lesti Kejora dan Bapak Bilar saat keluar Wow, ini sih tentunya romantis banget ya kembali kekiutan, kemesraan diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar apalagi di malam minggu persahabat ya, spesial banget ya di malam minggu mendapatkan asupan vitamin langsung dari kemesraan Lesti dan Bilar Fibusnya masih seperti anak kayak pacaran persahabat ya, Masya Allah Sehat selalu untuk idola, mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin Selanjutnya disimak juga di diunggah mas Gongli. Satu jam yang lalu mengunggah kebersamaan tim Leslar Entertainment di kota Bandung. Kita salfok banget ya kalimat caption yang dituliskan Gerakan luar kota, kata mas Gongli. wow ini gebrakan terbaru persahabat. Doakan selalu yang terbaik untuk tim Nasran Entertainment mudah-mudahan terus kompak, semakin solid dan mudah-mudahan Nasran Entertainment semakin sukses. Amin. Kemudian juga persahabat dia ya disimak mengenai polling online sementara penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32. Alhamdulillah, pasangan Rizky Bilar dan Lesti masih berada di posisi puncak dengan perolehan voting 5.445 votes, sedangkan di nomor 2 ada pasangan Haiko dan Rangga zop Dengan perolehan votingnya 4.644 votes. Yuk jangan lengah, kita dukung terus untuk idola. Semoga semakin banyak lagi support dan dukungannya. Mudah-mudahan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian persahabat disimak juga diunggah Bunda Lesti. Tadi sore persahabatnya Bunda Lesti mengunggah foto cantik. Sambil ekspresi senyum bahagia, Masya Allah banget ya. Kebahagiaannya pun nular ke kita semuanya. Semakin bahagia dan bangga melihat idola kesayangan kita dan postingan ini. Ternyata mendapatkan beberapa komentar dari orang-orang baik. Salah satunya dikomentari oleh Teh Meliguslow. Teh meli mengatakan, "Amin, masya Allah, banget ya di komentar langsung oleh Teh Melly Guslo. Kebanggaan tersendiri untuk kita semuanya, luar biasa orang-orang baik, orang-orang hebat, selalu mensupport Lesti maupun Rizky Bilar. Berikutnya, persahabat, disimak juga di fashionnya Bunda Lesti ya. Ini terbaru outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora hari ini." dimulai dari harga baju persahabatnya merek Zara dibanderol Rp 699.900 untuk rok yang dipakai oleh Bunda Lesti ini dibanderol Rp 559.900 dan untuk harga sandal ini merek merekvensi dibanderol Rp 4.240.000 dan yang paling mehong persahabat yang untuk tas Hermes ini sepertinya tas Hermes pemberian dari Papa Bilar ya, ini kado spesial di hari ulang tahun mencapai 511 juta, 900.500 rupiah, ya. wow, wow, setengah miliar lebih persahabatan ya, untuk harga tas yang dikenakan oleh Lesti Kejora. Semoga berkah, barokah terus untuk rezekinya, dan mudah-mudahan rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru dan kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Default TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.